Karena ini special edition dengan spesifikasi insert bezelnya udah keramik, kacanya udah sapphire. Ya kalau gue nginget dulu teman-teman suka modif sendiri sih. Sebetulnya biaya dia ngeluarin partsnya, biaya dia masang, biaya dia bongkar dengan resikonya itu lebih mahal daripada yang udah jadi. Hello everyone, Minasang, Ogen, Gireska, ya yeah. welcome back on Max Watch YouTube channel. Still with me, Theo. Omong itu keo, El kali ini gue mau review lagi nih, kayaknya udah beberapa waktu gue nggak review ya, dan kali ini gue akan review salah satu, bukan salah satu sih, mungkin dua jam sekaligus dari brand yang udah, ya mungkin kalian udah tahu lah, penggemarnya juga udah banyak dan ini bener-bener masih fresh from the oven dan beberapa waktu banyak yang tanya, oh ya yeah yang penasaran stay tune aja and jangan lupa ya karena ini video youtube so pasti akan ada giveaway lagi persyaratannya pasti udah tahu kan syarat utama kalian subscribe like and lupain tombol dislike oke okay, stay tune aja ya Yap, tadi gue bilang kan gue akan review jam tangan yang untuk brandnya mungkin kalian pasti udah tahu ya ini brand yang paling banyak penggemarnya banget brand dari Jepang dan kebetulan dari kalian kemarin kalau gue simak udah banyak yang nanyain dan kebetulan ini udah on hands karena fresh from the oven jadi buru-buru aja gue review buat kalian yep ini dia ada Seiko Prospect SRPF79 dan ini adalah Special Edition Automatic Diver Samurai Untuk temanya sendiri ini adalah Save the Ocean atau STO Dan kalau dilihat temanya masih sama ya Mantarei Cuman teksturnya mungkin lebih beda dari yang Gen 1 nah, Bisa gue bilang ini adalah STO Mantarei Gen 2 ya Atau mungkin ini disebut King Samurai ya Kenapa disebut King Samurai? Buat kalian yang belum tahu Karena dibanding Samurai yang lain dia ini udah ada upgrade di dua part-nya ya, terutama untuk yang sebelumnya kacanya ini kan biasanya hardlex. Kalau ini udah sapphire with anti reflective coating, terus dia punya cyclop di sini atau magnifier. Nah, kalau untuk di insert bezelnya yang biasanya aluminium dan ini insert bezelnya adalah ceramic. Oke, okay, sebelum gue bahas yang lain-lain. Apa sih yang buat Monterey Gen 2 ini kelihatan lebih baru yaitu dibentuk rubbernya ya Bentuk talinya Biasanya kan kalau Seiko di sini ada bentuk wavy nya gitu ya Nah kalau ini lebih ke flat cuman ada garis dua di sini dan di sini tiga. Nah ini kalau gue bilang sebetulnya zaman dulu banget untuk seko seiko diver yang mid atau yang mini biasanya cuma 100 meter itu biasanya dulu ada sih rubber yang kayak gini modelnya ya. Cuman dulu bahannya masih belum sebagus sekarang. Nah ini udah silikon rubber jadi dipakainya lebih lembut dan tekstur belakangnya ini ada teksturnya ya jadi mungkin biar nggak licin juga kalau dipakai. Overall pasti menarik sih tali ini. Ya. Kalau untuk spesifikasi tadi udah gue sebut ya, di ciri fisiknya perbedaannya King Samurai sama Samurai. Kalau untuk movementnya, dia di automatic movement 4R35 ya, jadi dia udah ada fitur hack and winding. Jadi, kalau buat nambah power reserve-nya secara instan, kalian bisa putar crown-nya kurang lebih 20-30 kali ya. Dan hack itu fitur yang kalau kalian mau setting jamnya jarum detiknya dia berhenti itu namanya hack and winding jadi di 4R35 ini udah ada fitur hack and winding dial color nya yang sekarang gue suka ya kalau mantare yang sebelumnya itu kan e, birunya lebih cerah ya lebih cerah nah kali ini Sebetulnya kalau gue lihat birunya bukan ke navy sih Lebih ke blue ocean tapi waktu di malam hari ya Jadi agak lebih gelap Dan tekstur ombaknya disini juga lebih padat sih Gue suka Kalau yang lalu juga dialnya itu modelnya kayak agak sedikit glossy atau mengkilat Kalau ini lebih matte Lebih matte banget, lebih doff Jadi keren sih, elegan banget kalau gue bilang ya. Nah kalau untuk lumino sendiri nggak usah ditanya ya, lumnya seiko itu kayak apa. Tapi kalau kalian penasaran sama warnanya, ntar gue kasih lumshot khusus buat kalian. Ya. Nah untuk di case sendiri tetap warnanya stainless steel case ya. Tapi di sini kalau gue bilang agak ada sedikit brownish sedikit ya warnanya, agak kecoklatan sedikit sedikit tapi ya jadi kalau mungkin dibandingin nama stainless steel yang pure white mungkin agak sedikit perbedaan ada sedikit perbedaan finishingnya ada brush sama polish backcase-nya masih tetap sama ciri khas seiko dengan logo wave ya atau ombak oh ya kalau yang belum tahu dimensinya atau penasaran luck -to -luck nya 48 mm ya jadi sebetulnya cukup agak besar sih buat yang punya pergelangan kecil kayak gua ya sebagai perbandingannya sama ini kayak gini sih nah ini dia kurang lebih tapi nggak masalah juga sih kalau buat kalian yang emang suka jam yang sedikit bulky atau enggak gede oh ya ini drivernya untuk Water presisnya itu sampai 20 atm ya atau 200 meter. Jadi tapi itu pressure ya, jadi bukan aktual 200 meter, tapi lebih ke pressure. Nah, yang buat udah tahu samurai pasti kalian udah tahu kan spesifikasinya. Nah kali ini gue akan bahas nya dia nih yang selalu berdua. Setiap dia ada pasti temennya muncul. Ini dia King Turtle Mandaray. STO Gen 2 atau Save the Ocean Gen 2 Sama juga Waktu kemarin kalian banyak tanyain SRF 79 Dan ternyata dia datangnya tetap couple So romantic ya Samurai and turtle <laughs> Oke okay, um, Ini spesifikasinya tetap hampir sama ya Kacanya udah dari sapphire crystal With anti-reflective coating Insert bezelnya Yang dulunya aluminium Sekarang juga udah dari keramik dan yang gue suka dari King Turtle ini adalah tekstur rotating bezelnya. Ini kelihatan lebih agresif ya, karena cuttingnya dia lebih deep. Jadi kelihatan lebih agak bergerigi gitu ya, tajem-tajem. Ini bikin gue suka sama model case-nya yang curvy. Ini lebih cocok di, aku ngerasanya lebih cocok di pergelangan aku ya. Jadi aku paling suka model Turtle ini. Untuk strapnya sama ya, dia nggunain strap yang Stylenya lebih baru dibanding yang lain-lain Teksturnya made Ada berasa teksturnya banget ya Ini lebih made Bukan yang smooth kayak yang udah-udah Terus di sini holdernya juga ada Holdernya stainless steel dengan logo Seiko Bakalnya seperti biasa Nah ini something new juga sih Walaupun gue sebetulnya lebih seneng bracelet Tapi ini rubbernya oke okay juga sih Untuk warnanya juga sama Deep blue atau mungkin warnanya kayak blue moon ya lebih ke bulan Tapi gue pernah ngelihat si warna biru air laut yang kayak gini Jadi lebih kayak ke malam hari gitulah ya Dan untuk stainless steelnya sama Dia agak sedikit warna ke arah brown Sedikit ya tipis Atau mungkin bukan brown gimana ya lebih kayak ke warna tea gitu ya warna teh Nah untuk movementnya kalau di King Turtle ini sama otomatik juga dengan kaliber 4R36 Kalau yang Samurai ini tadi 4R35 yang ini 4R36 bedanya apa Cuman day sama date aja sih Kalau di Turtle sini ada indikator hari dan tanggal Kalau di Samurai ini dia cuman ada tanggal aja Untuk lume sendiri pasti dong Seiko Diver nggak mungkin nggak ada loomnya tapi lagi-lagi ntar loom shot akan gue kasih buat kalian sendiri shotnya yang beda ya Jadi biar lebih puas kalian liatnya Nah untuk di dialnya ini sama Bertekstur dan dia made modelnya dan tetap ada siluetnya mantare Sama tadi juga yang Samurai juga gitu Ada siluetnya mantare nah untuk case diameternya dia 45 mm tapi karena laknya dia pendek jadinya uh, buat pergelangan kecil masih oke okay. ini contohnya di sini nice banget nah inilah alasan kenapa gue lebih suka turtle karena dia curvy nggak terlalu banyak persegi nice buat kalian yang mau gonta-ganti strap Laknya sama ya, 22 mm. So kalau kalian lebih prefer ke leather atau yang lain-lain, jangan sampai salah pilih ukuran size strap ya. Pokoknya 22 mm. Dan untuk water resistnya sama ya, dia di 200 meter atau 20 ATM. Ya. So, gimana buat SRPF77 dan SRPF79 buat kalian yang udah nunggu? Ini udah aku kasih sedikit review buat kalian. Kalau ini memang beneran yang kalian tunggu, langsung aja lari ya ke website kita. Dan untuk harganya di sekitaran 5 jutaan. Untuk spesifikasi seperti ini dari Seiko, aku rasa itu masih worth it banget sih karena ini special edition dengan spesifikasi bezelnya, insert bezelnya udah keramik kacanya udah sapphire ya kalau gue nginget dulu teman temen suka modif sendiri sih sebetulnya biaya dia ngeluarin partsnya biaya dia masang, biaya dia bongkar dengan resikonya itu lebih mahal daripada yang udah jadi ya memang sih kesenangan orang beda-beda tapi ini buat kalian yang mau udah sepaket udah jadi ini bener-bener worth it sih buat Kalian So Yang gue suka sih turtle Tapi tetap ya Kalian mau suka yang mana Itu selera kalian Aku kembaliin ke kalian ya Mau beli dua-duanya juga Fine It's okay Kalau aku lebih prefer turtle So ini kah Ya SRPF 77 Sama SRPF 79 K1 These two I recommend for you Highly recommended for you Nah sekarang tiba Di Moment Sacra Or the Sacrament moment giveaway oke okay. giveaway kali ini gue mau kasih kalian sesuatu yang beda kalau kalian yang kemarin-kemarin kan udah tahu kan giveaway nya apa nah giveaway kali ini gue akan kasih kalian duksot DX 2018 11 Accelero Panda so buat kalian yang udah suka atau mungkin masih lagi ngumpulin dana ini kesempatan kalian buat dapetin secara gratis karena ini giveaway kalau kalian beruntung tentunya ya ah syaratnya tetap sama ya gue komit mau bagi-bagi giveaway jadi gampang aja subscribe itu paling penting jadi jangan lupa ya jadi kalau seandainya lu komen segala macam kalau lu enggak subscribe ya percuma ibarat kata kayak spam aja jadi lo yang utama subscribe dulu ya terus like terus komen nah kali ini tapi gue pengen ada sesuatu yang lain sih untuk giveaway ini ya selain tadi subscribe like lupain tombol dislike sama itu lo komen ya di bawah kenapa lo pengen banget menangin giveaway kali ini pasti alasannya macam macem dong ya komen yang terlucu nih <laughs> komen yang terlucu yang bisa bikin gue ngakak bakal gue pilih jadi pemenangnya ngerti kan lucu ya pokoknya yang paling lucu gue lagi pengen ketawa aja sih ya jadi gampang kan dah lu komen aja pada ya semoga beruntung gue tunggu ya Oh iya, diumuminnya kapan? Ntar gue kasih tahu lagi update-nya ya. Oke, okay. gue pamit dulu untuk sekarang. See you on the next video. See you on the next review. And bye.